menuju TKP. menuju oh mbak tibun nih ya ada tibu ini kalau tibu sedang sedang warna mendir lomang viral. Itu, Bebas. Antusias. ini, macam saja. Ini Wah sayang ndak sobo sama angelnya. Pengen <Ninjel lagi ada usaha. Uh, uh. Sayang mana sampai nyedam bu mil stop ngomong ini angel lalu ya. ni macam ni. dua ya dua langsung potong-potong Langsung potong-potong Iya Hmm Hmm um. Cukup lah Cukup <sukai> lah <smart> Hajar aja lah